Alhamdulillah prasahabat ya, tentunya selalu bahagia ketika melihat idola kesayangan kita bahagia Apalagi tentunya banyak sekali orang-orang yang mensuport dengan tulus kepada Leslar family Dan tentunya kita juga bahagia sekali Walaupun tentunya vitaminnya lewat jalur endorse prasahabat Ini momen ketika Lesti dan Papa Bilar syuting di model video klipnya Single baru Bunda Lesti Kejauhan. Namun kita selalu diberikan Tentunya kebahagiaan Selalu disuguhkan Tentunya kebahagiaan dari Leslar Family Masya Allah Kemudian juga persahabatnya setelah closingan Bunda Lesti Ada juga tentunya cedukan vitamin Portrait Tentunya foto cute dari Lesti dan Rizky Bilar Diunggah langsung oleh Fotografer Yuda Julian official Ini Masya Allah banget persahabat Lihat begini aja sudah happy banget nih warga Konoha Aduh Masya Allah Terlalu romantis Terlalu gemas, Terlalu membuat bahagia warga Konoha Gini aja sudah happy banget nih kita semuanya Masya Allah mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu untuk Leslar dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan. Kita lihat banjir komentar di postingan ini. Di antaranya persahabat dari akun Instagram Aisyah, share sembilanyu mengatakan, masya Allah kesayangan onlineku Leslar. Ada juga tanggapan lain dari akun Inola Faree mengatakan, masya Allah emang lain dari yang lain. Inola gua sudah. Ketimbun berapa lama ini foto Untung gak jamuran Lama pun serasa baru Buat kami Yang penting dapat asupan vitamin dari mereka Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Neng Tira 2 Masya Allah pasangan yang kiut Gemes paling angennya, Terima kasih fotonya kak Yuda ada juga tanggapan dari Angel Putri. Kesel lima. Mungkin udah foto bertiga sama abang, tapi kudu sabar karena di posnya nunggu abang El masuk PAUD. Katanya tuh, aduh masya Allah. Emang bener-bener beda nih, Leslar beda dari yang lain, tapi selalu membuat kita bahagia. Walaupun tentunya fotonya sudah ditimbul lama, ini serasa baru nih. Persahabat, apalagi momen fotonya ini sangat romantis sekali. Kemudian juga, persahabat kita lihat di postingan kasarnya. 5 jam yang lalu mengunggah foto Di persahabat yang foto wisuda Alhamdulillah congratulation untuk Kak Sania Selamat ya mudah-mudahan Tentunya selalu berguna Untuk ilmunya dan kita juga Pastinya menantikan Bunda Lesti Yang wisuda nanti Doakan saja yang terbaik Karena Kak Sania juga ini salah satu Teman dekatnya Bunda Lesti Selalu mendoakan yang terbaik Buat sahabat-sahabat Leslar Kemudian juga selanjutnya persahabat Kita lihat di IG-nya e Habib Usman Sekedar menginformasikan persahabat yang mau ikutan nih, nanti malam, persahabat ya, pada maghrib, bakal ada acara Isroh Mi'raj dan malam Nishfuh Sya'ban persahabat, pukul 18.00 sampai dengan selesai, salat maghribnya berjamaah, persahabat ya, hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, jadi jangan sampai lupa untuk siapa saja yang mau ikutan, Tempatnya di lapangan Majelis Bin Yahya, Jalan Hankam, Cisarua, Bogor. Itu untuk lokasinya, persahabat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan. Segala urusan kita semuanya. Amin. Dan tentu kita juga pastinya masih menunggu cedukan lain hingga kabar terbaru lainnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti, dan Rizky Bila. Ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, baik mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.